Oke, okay. ya selamat pagi semuanya, makasih juga Pak Sugeng ya, dan untuk semuanya teman-teman apa kabarnya, salam kenal, nama saya Lawardi, uh, dan hari ini saya akan memandu untuk yoganya. Jadi yang seperti sudah diinfokan tadi, yoga itu pada dasarnya adalah perpaduan pikiran, gerakan, dan nafas. Nanti suatu gerakannya itu sesuaikan dengan kemampuan tubuh, tidak boleh dipaksakan dengarkan tubuh sendiri kalau misalnya tubuhnya sudah bilang cukup berarti itu limitnya gitu ya uh, untuk awalnya nanti gini karena ruangannya keterbatasan space saya, mohon maaf terpaksa nanti kaki saya yang akan menghadap kamera ya saya bukan bermaksud tidak sopan atau apa karena ada beberapa gerakan yang memang pastinya uh, akan kita tiduran atau apa seperti itu nah kita akan mulai aja uh, kita akan mulai dengan meditasi nafas dulu ya. Biasanya di yoga itu biasanya kalau saya selalu mulai dengan nafas. Silakan cross kakinya senyaman mungkin. Tentu saja Bapak Ibu sudah tahu banget gitu ya yang paling nyaman. Kemudian di sini rilekskan tangannya. Boleh telapak tangan menghadap ke atas, boleh juga menghadap ke bawah. Yang manapun yang disukai. Kalau menghadap ke atas, saya merasakan ini dada akan lebih terbuka. Uh, sehingga kalau menurut nafas itu akan tapi kalau bisa menghadap ke bawah ini akan lebih tegak lebih bisa tegak gitu Jadi boleh pilih mau yang mana ya kemudian di sini rilekskan bahunya dirilekskan juga ya dirilekskan pastinya bahunya nah kemudian perlahan buang nafas dulu dari mulut ah jangan ditip tapi ah seperti relief gitu ya Nah, kalau bisa, kemudian perlahan pejamkan matanya, ya, pejamkan mata, dan kalau sudah perlahan coba rasakan aliran nafas yang masuk ke melalui hidung, coba rasakan apakah nafasnya panjang, ataupun pendek atau sedang, rasakan sendiri oksigen yang masuk. Melalui hidung, kemudian suatu kita hembuskan nafas, rasakan nafasnya yang melewati hidung kita dan keluar. Lakukan lagi, tarik nafas dan buang nafas. Rasakan nafasnya masuk dan keluar. Kemudian, coba sekarang rasakan nafasnya lebih dalam atau deep breathing. Tarik sedalam kembungkan perutnya, rasakan nafasnya jangan tertahan di dada dan buang nafasnya, kempeskan perutnya, keluarkan CO2 yang tidak digunakan. lagi tarik nafasnya lagi dan buang Nafas, ya. Tarik nafas, Anda bisa membayangkan Anda menarik energi kesembuhan, energi positif ke dalam tubuh Anda. Tarik lebih dalam semampunya. Dan kita buang nafas, kempeskan perutnya, bayangkan kita mengeluarkan energi negatif, energi berpenyakit juga ikut keluar dari tubuh kita. Kembali lagi, tarik lagi energi positifnya, tarik sedalam mungkin, bayangkan oksigen yang kita hirup masuk ke sel-sel saraf kita juga, yang paling kecil, terutama mungkin untuk bagian yang perlu untuk kita sembuhkan. Rasakan di sana dia recover, dia mulai menyembuhkan. Dan sewaktu kita buang nafas, bayangkan energi penyakit, energi negatif, kemarahan, ikut keluar meninggalkan tubuh kita. Sedikit lagi, tarik nafas lagi, bawa masuk energi kesembuhan lagi, Oksigen yang menyembuhkan, yang menyejukkan, masuk ke dalam tubuh kita. Kembali lagi kita salurkan di bagian tubuh yang bermasalah terutama. Biarkan di sana oksigennya menyembuhkan, dia memulihkan. Sel-sel saraf -sel tersebut. Bayangkan dia di sana. Sel-sel saraf -sel yang tadinya mungkin agak rusak. Perlahan-lahan diperbaiki. Jangan lupa tersenyum. Sapa mereka? Sapa tubuh Anda? Sapa sel-sel, sapa juga saraf-saraf tersebut. Smile, dan kemudian bayangkan yang tadinya energi negatif yang menimbulkan penyakit, kemarahan, kecemasan, emosi. Kita kumpulkan dan bayangkan dia keluar beserta dengan nafas yang kita keluarkan. Jadi tubuh kita kali ini semakin dipulihkan. Satu kali lagi tersenyum lagi. Coba Anda scanning tubuh Anda dari kaki sampai ke kepala. Jangan lupa untuk tersenyum sedikit lagi. oke okay. Dan kembalikan kesadaran kembali ke tubuh dan pikiran buka matanya dan buang nafas dari mulut, ah rasakan suatu kelegaan ya. Oke kita akan mulai untuk gerakannya langsung saja. Nah untuk yang pertama adalah kita akan baring ke lantai tapi lihat dulu ya karena kita tidak akan ada eye contact ya. Nah sewaktu kita baring ke lantai boleh kakinya lurus, kita baring. Tangannya bawa ke atas. Nah, seperti ini. Jadi, tangannya itu boleh disatukan. Jadi, kita stretching ya. Kita stretching, tapi sampai tiduran nantinya kita stretching. Jadi, rasakan dari kaki sampai tangannya itu kita stretch ya. Jadi, uh, oke, okay, kalau sudah kita lakukan bersama-sama. Nah, kaki boleh ditekuk, boleh lurus. Silahkan senyamannya. Nah, kemudian eh, bawa tangannya, stretch sampai kakinya. Jangan lupa untuk nafas juga, ya. Jangan lupa untuk nafas, dan tangannya kita tarik, ya. Kita stretch, bayangkan satu garis lurus dari tangan sampai kakinya. Untuk telapak kaki boleh silakan anda putar ya mau putar ke dalam atau keluar juga boleh. Ya. Jadi bayangkan tubuh anda kita agak stretch mungkin untuk otot-ototnya yang kaku, otot-ototnya yang kaku kita relaxkan. Nah sekarang Dengarkan, aba-aba saya masih berbaring di lantai. Oke, okay? tangan yang stretch, kemudian angkat ke atas tangannya saja dan lepaskan tangannya, dan kemudian perlahan turunkan ke samping pinggang Anda. Bikin, bayangkan lingkaran. Ya, benar, ya, bagus, masih di lantai, ya. Oke, okay. konsentrasi, dengarkan karena abad saya. Kembali lagi tangannya, angkat lagi ke atas, stretchkan lagi ya jari-jari tangannya. Kembali lagi jatuhkan tangannya ya di lantai seperti awal tadi lagi. Dan kemudian buang nafas, bawa lagi tangannya ke atas dan turunkan. Di samping pinggang. Dan lakukan lagi. Tarik nafas. Angkat tangannya. Dan. Oke. Okay, bagus. Interlace tangannya. Dan. Kemudian. Bawa lagi. Lepaskan tangannya. Perlahan-lahan. ya Oke. Okay. Dua kali lagi lakukan ke tarik nafas ketika anda mengangkat tangan rasakan sensasinya ingat meditasi pada gerakan ya. stretch lagi rasakan pada bahu terutama pada jari-jari tangan buang nafas kembali lagi lepaskan Ingat jangan buru-buru, taruh tangannya dan akhirnya taruh di lantai, di samping pinggang. Ya. Kalau sudah lima, tenangkan dulu ya pikiran. Nah, kali ini berikutnya kita akan tekuk kedua lutut dan peluk ke arah dada. Ya, bagus sekali. ya Dan di sini... Kita akan rocking side to side, kita akan bawa ke samping ke kiri kanan, ya. Jadi, rocking side to side boleh dipeluk dan bawa ke kiri ke kanan. Jadi, di sini rasakan sensasinya. Bayangkan punggung Anda dipijat oleh lantai, jadi kita kasih pijatan untuk terutama untuk tulang punggung dan area di area bahu juga jadi biarkan rasakan sensasi lantai ya yang menjadi uh, pemijat kita boleh dibilang gitu ya bagus sekali masih ya ya dengarkan aba-aba saya ketika kita akan berganti gerakan saya akan berikan lagi apa abah abanya ya jadi coba rasakan di sini ya bawa ke kiri ke kanan rocking side to side rasakan sensasinya ingat fokus pada gerakannya ya fokus pada gerakannya lakukan sesuai kemampuan senyamannya dan jangan lupa ber tersenyum smile Oke, okay. kalau sudah kembali ke tengah, masih peluk ya, sekarang kita akan peluk yang kaki kanan saja, kaki kiri luruskan ke depan, kalau bisa angkat kepalanya, lihat saya menghadap ke kamera, kaki kiri saya boleh kalau mau diangkat sedikit dari lantai. Nah. Jadi kalau mau gerakkan, kaki kanannya boleh. Tapi kalau tidak kuat, kepalanya boleh baringkan di lantai. Kita bawa terus. Rasakan sensasinya. Kemudian, bayangkan otot perutnya juga bekerja. Kalau kaki kirinya mau diangkat. Ini posisi disebut Win relieving posture atau pavan muktasana jadi ini kita bisa untuk mengeluarkan angin yang berlebihan ya okay. ingat untuk kepalanya ya kalau tidak kuat boleh taruh di lantai Hei. Kalau sudah, kita ganti Lepaskan kaki kanan Tekuk kaki kiri ya. Kemudian boleh angkat kaki kanan sedikit dari lantai Kalau mau Kemudian kita bawa Kita ayun-ayunkan sebentar kaki kirinya Ingat kepala Boleh taruh di lantai ya Kalau lebih nyaman di sini fokus kita adalah gerakan, gerakan, rasakan sensasi pada tubuh, bermeditasi pada gerakan. sedikit lagi dan kalau sudah oke okay, lepaskan nah untuk gerakan berikutnya kita akan melakukan twisting jadi boleh lihat saya dulu kalau misalnya bingung nanti ya karena kita tidak akan. jadi gini gerakan berikutnya kita akan tekuk kaki ya tekuk kaki dulu nah kemudian kita angkat sedikit pinggulnya bawa ke kiri nah seperti itu ya saya lihat pinggul saya sudah lebih ke kiri kemudian nanti kita akan jatuhkan kedua kaki ya tapi sambil kita tiduran di lantai dan tangannya bawa di kepala ya nah bisa ya oke sekarang semuanya oke untuk tangannya taruh di kepala ya nah dada menghadap ke atas ya Fokuskan area dada menghadap ke langit-langit. Kemudian, pinggul tadi kalau sudah ke arah kiri, perlahan jatuhkan kedua kaki ke arah kanan. Ini disebut dengan crocodile twist. Nah, tapi kedua tangan masih terbuka, dada menghadap ke langit-langit. Di sini, ingat kedua kaki, jatuhkan sesuai kemampuan ya tidak wajib harus kedua lutut saling rapat gitu tidak wajib ya rasakan di sini tarik nafasnya ya tarik nafas bayangkan oksigen memenuhi paru-paru anda Bayangkan memenuhi paru-paru Anda, jadi oksigen juga ke arah rib cage Anda juga, ya di rib cage yang berada uh, di samping, uh, di bawah dari dada kita. Di sana dia mengembang, kita masukkan oksigen, keluarkan CO2. Ya, oke. Siap ya, tarik nafas lagi lebih dalam, jangan lupa tersenyum. Ya, dalam yoga yang paling penting ada tersenyum. Kita ramah terhadap tubuh kita. Oke, buang nafas, keluarkan seluruh CO2 dan segala energi negatif, termasuk kemarahan, kekesalan. Semuanya kita keluarkan juga. Bagus. Kalau sudah siap, kedua kaki kita tekuk ke atas. Nah kali ini pinggul kita kalau tadi geser ke kiri, sekarang kita angkat geser ke kanan untuk pinggulnya dan jatuhkan kedua kaki ke arah kiri untuk posisi tangan dada masih sama. Ya, rasakan twisting. Ya. Twisting di sini berfungsi juga untuk mengaktifkan otot-otot uh, memijat organ-organ pencernaan di dalam perut. Ya, nah ini bagus banget. Jadi sekarang masih di twisting, masih rasakan lagi tarikan nafasnya ke arah dada. Oksigen memenuhi paru-paru, ribkeci kita. Di sini kita meditasi pada nafas. Buang nafas. Kita keluarkan seluruh energi kekesalan, kemarahan. Semua ikut meninggalkan tubuh. Semua yang tidak berguna, kita keluarkan. Oke, sebentar lagi. Nafas lagi dan buang nafas. nah sekarang kembalikan kedua kaki ke atas. Nah pinggul juga kembalikan ke posisi tengah, netral, ya. Dan tangan lepaskan dari kepala, ya. Nah gerakan berikutnya adalah, oke, okay, dengarkan aba-aba saya. Tekuk kedua lutut dan buka sedikit kedua kaki. Jangan dirapatkan. ya. Kita agak buka, berikan jarak antar kedua lutut. Sekarang, bayangkan kaki kiri, engkel kaki kiri, kita tekuk ke arah paha kanan. Jadi kalau misalnya dilihat seperti ini, kalau ada yang bingung, jadi membentuk seperti number 4 atau angka 4 ya. Angka 4 di sini. Ya, bagus. Nah, masih posisi tiduran ya. Masih posisi tiduran, sekarang kaki kanannya dorong dorong ke arah dada, tangannya masukkan ke bawah betis kaki kanan, dorong. Dan Lutut kaki kiri juga ikut mendorong. Nah, seperti ini nantinya ya. Ya, bayangkan untuk bagian otot paha kaki kirinya di sini. Jadi kita menggunakan otot paha, menggunakan paha kanan, dorong engkel kaki kiri, Lutut kaki kiri terbuka ke samping. Untuk yang mau lebih challenge, boleh perlahan angkat kepalanya. Kalau mau, kalau tidak, jangan ya sesuaikan dengan kemampuan. Untuk kaki kanan, ya boleh silakan gerakan, bikin gerakan melingkar kaki kanannya. Putar, bagus sekali, rasakan sensasinya. Putar, ya. jangan lupa untuk putar, kalau misalnya tadi searah jarum jam, putar berlawanan jarum jam juga. Begitu juga sebaliknya. Yeah, bagus Nah, kalau sudah cukup, lepaskan tangannya dan kaki kiri juga taruh dulu di lantai kaki kanannya. Dan perlahan, lepaskan engkel kaki kiri. Kita ganti sekarang, sekarang engkel kaki kanan, taruh di atas paha yang di atas lutut kaki kiri Nah kalau sudah sekarang tangan anda raih betis kaki kiri dan ah uh, push kaki kiri ke arah dada. ya bagus Iya dan kembali lagi untuk engkel kaki kiri boleh diputar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam Kembali lagi meditasi kegerakan. Ingat di sini lakukan sesuai kemampuan. Jangan lakukan yang di luar kemampuan. ya Sampai diputar, rasakan sensasinya. Jangan lupa bersenyum. Ya. Rasakan kebahagiaan. lagi. Oke, kalau sudah lepaskan taruh di lantai. Sekarang kaki kanannya kembali taruh lagi di lantai. Nah, untuk yang berikutnya kita akan sedikit mengaktifkan otot perut, ya, taruh tangan di belakang kepala, ya, tapi ingat, uh, jangan sampai tangannya yang uh, mengaktifkan. Jadi, bayangkan dari belakang, otot punggungnya satu garis lurus sampai kepalanya terangkat. Kita akan lakukan bicycle movement, ya, untuk yang bingung boleh lihat saya dulu, ya, kita akan angkat tarik nafas buang nafas tarik buang ya jadi nantinya untuk siku kiri sentuh ke arah lutut kanan dan begitu juga sebaliknya tarik nafas buang nafas setiap ya semuanya kalau sudah siap oke okay. mulai tarik nafas buang nafas usahakan untuk sikunya ya bagus ya Coba bayangkan, ingat, lakukan sesuai kemampuan. Tiap orang itu berbeda-beda. Jadi, di sini kita belajar untuk menerima kondisi tubuh kita, ya. Ya, bicycle movement, jadi seperti mengayuh sepeda, ya. Tapi, dengan siku tangan menyentuh lutut. Bagus sekali semuanya dapat melakukan dengan lancar, lakukan sesuai kemampuan dan lakukan dengan penuh perhatian, ya. Iya, nafas, buang nafas, baru arahkan siku ke lutut dan sebalik. Oke, okay. kalau semuanya sudah, rilekskan dulu taruh kedua kaki ke lantai. Ya, rilekskan. Dan sekarang adalah dalam hitungan ketiga, kita akan mencoba untuk mengangkat tubuh kembali ke posisi duduk. Ya, di sini pelan-pelan aja, tidak dipaksakan. Satu, tarik nafas buang nafas dua dan tiga perlahan angkat tubuhnya ya semuanya bagus sekali ya nah kita akan melakukan satu gerakannya yaitu navasana atau boat pose lihat ini untuk perut juga untuk opsi boleh silakan taruh kedua tangan dan untuk lima jari tangannya menghadap ke depan ya buka dadanya, tekuk, ya, dan di sini boleh. Kalau misalnya kuat satu kaki, angkat satu kaki seperti ini ya boleh. Tapi kalau salah satu kaki, jangan lupa turunkan nanti ganti lagi. Kalau yang bisa angkat keduanya, ingat tidak wajib harus tinggi, ya lakukan sesuai kemampuan. Kalau mau lagi Lepaskan kedua tangan ke depan. Boleh pilih mau yang mana ya. Silahkan. Kita akan lakukan. Lakukan sesuaikan dengan kemampuan. Tidak boleh dipaksakan ya. Oke siap ya. Nah kalau sudah tarik nafas dulu, tersenyum dan buang nafas. Silahkan pilih opsi yang anda sukai. Ya bagus. Yang tidak mampu boleh tangannya. ya. Baru ya, di lantai. Kalau misalnya tidak kuat mengangkat kedua kaki, boleh satu kaki juga. Silakan sesuaikan dengan kemampuan Anda, tidak dipaksakan. Tersenyum sambil kita nafas sebentar, rasakan sensasi di sini kita melatih otot perut, otot abs. Sebentar lagi, smile. Oke, turunkan. Bagus sekali semuanya ya. Nah kali ini untuk gerakan berikutnya gampang sekali. Satukan kedua telapak kaki ya jadi taruh kedua tangan peluk karet telapak kaki nah di sini namanya butterfly pose ya salah satu gerakan favorit saya juga boleh jadi gerakkan lututnya tapi ingat tidak dipaksakan ya biarkan aja lutut dia membuka secara natural ya nah, sambil digerakkan sedikit sedikit perlahan nanti akan terbuka ya Rasakan sensasinya di pangkal paha juga. Kita konsentrasi. Sambil tarikan nafasnya. Jangan lupa untuk smile. Untuk punggungnya rasakan tegak. Pastikan Anda duduk di tulang duduk, ya. Jangan duduk di tulang ekor. Rasakan meditasi pada gerakan dan meditasi pada nafas juga. Kalau sudah, sekarang kita akan bawa kaki kiri, ya. Kita bawa ke samping seperti ini. Kita akan lakukan twisting, ya. Nah, kalau saya sendiri, saya suka supaya lebih terbuka dadanya. Angkat tangan kiri dulu, tarik nafas, jadi bawa bahu ke belakang, buang nafas, taruh tangan kiri di lantai boleh gunakan ujung jari kanan atau telapak tangan. Jadi dadanya akan terbuka. Kemudian tarik nafas angkat tangan kanan sekarang ya. Oke angkat tinggi-tinggi rasakan memanjang sisi kanan tubuh. Kemudian buang nafas boleh sambil tekuk boleh begini boleh peluk. Nah silakan Anda lebih suka yang mana? Kalau ini lebih ke peluk. Kalau satu lagi boleh dorong stiku ah eh, nah ini juga boleh jadi tangannya seperti waving hello gitu ya kalau misalnya kalau bisa mau dipeluk go ahead yang manapun keduanya sama-sama bagus ya pandangan searah dengan dada dan di sini tarik nafas lagi pastikan tulang punggungnya tegak dan kedua tulang duduknya, tulang pinggul di lantai ya. Kalau sudah, angkat tangan kanan ke atas, tarik nafas, dan angkat tangan kiri juga, kemudian buang nafas. Ah, rasakan kelegaan, kita ganti sekarang. Sekarang, kaki kiri di lantai, kaki kanan lapis. Ah. Siap ya? Pastikan kedua ping. Kita duduk di tulang pinggul, tulang duduk. ya Kalau sudah, tarik nafas, tangan kanan angkat ke atas, buka ke belakang, dan buang nafas, taruh tangan kanan di lantai. Dan tangan kiri, angkat ke atas, tarik nafas, rasakan sisi tubuh memanjang, buang nafas, dan kemudian peluk. Nah, boleh peluk? Boleh juga seperti yang tadi ya. Silahkan pilih. Pandangannya searah dada dan konsentrasi pada nafas. Rasakan nafas ke arah dadanya. Memenuhi, oksigen memenuhi. Jika Anda merasa ada yang sejuk, bagus ya. It's okay. Yang penting adalah feel good, karena di sini no pain, no pain, ya, bukan no pain, no gain, no pain, and no pain. Oke, okay. kemudian angkat tangan kiri ke atas, tarik nafas. Angkat tangan kanan, buang nafas. Ah, kelegaan ya. Sekarang kita akan luruskan kaki kiri ke depan. ya. Pastikan Anda duduk di tulang duduk. Kaki kanan, bawah ke atas seperti ini. Ya. Ingat, ini tidak wajib harus menyentuh lantai. Tidak, ya, lihat, saya juga tidak menyentuh lantai, ya. Nah, kemudian dilakukan cukup hanya tarik nafas. Oke, di sini boleh bawa lagi. Sorry, bawa lagi lebih ke menyentuh lantai. Nah, tarik nafas, angkat kedua tangan, kemudian buang nafas, pegang peluk, dan perlahan. Bayangkan dari pinggul ke atas dorong ke depan. Nah, seperti ini. Tapi tidak dipaksakan ya. Untuk posisi pandangan, searah diagonal, boleh lihat ujung jari kaki. Lihat jempolnya. Oke, ya. di sini nafas, nafas, dan nafas. Teruskan rasakan tulang punggung anda tegak ya, masa lurus ke depan. Rasakan coba scanning mulai dari tulang ekor ya, atau mula darah cakra, perlahan angkat scanning tubuh anda sampai ke ubun-ubun kepala. Atau sahasrara cakra. Kembali. Jangan lupa smile. Oke. Lepaskan lagi tangannya. Kita ganti kaki. Kaki kanan lurus. Kaki kiri kembali lagi. Ya pastikan tulang duduknya ya sudah benar angkat kedua tangan tarik nafas buang nafas kembali lagi seperti tadi coba rasakan biasanya akan ada perbedaan antara sisi kiri dan kanan itu oke okay, karena biasa tubuh kita itu ada satu bagian yang lebih dominan biasanya. Tarik nafasnya. Rasakan nafasnya dari kepala, kemudian bayangkan salurkan sampai ke tulang ekor atau pinggul ya dan buang nafas keluarga seluruh co2 Oke, kalau sudah, lepaskan tangannya. Angkat kedatangannya tangannya dulu. Dan buang nafas. Ah, lega ya. Sekarang, silangkan kaki Anda. Cross lay. Ya, di sini kita akan bawa, lihat ya. Kita akan lakukan leher. <coughs> maaf, maaf. Dari mulai tundukkan kepala, kemudian kita bawa ke kanan dulu. Nah, seperti ini, Jay. Rasakan di sini ya sensasinya nantinya. Oke, kita lakukan bersama-sama. Siap ya? Tundukkan kepala dulu, siapkan, kemudian perlahan bawa ke arah bahu kanan. Rasakan sensasinya di arah leher kiri. bayangkan di sini, tarikannya, stretching-nya. Dan kembali bawah, kembali ke bawah, hadap ke bawah atau menunduk. Ya. Kita akan bawa sekarang ke sisi kiri. Kali ini rasakan stretching di bagian leher kanan. Oke, okay. kemudian kembali ke tengah, tundukkan kepala, dan di sini sekarang kita putar bahunya, ya. Eh, sambil kita putar bahunya dari belakang ke depan, kembali lagi. Don't forget the breathing, jangan lupa. Konsentrasi pada gerakan, pada nafas, dan pada senyumnya. Kita putar, kalau tadi dari belakang ke depan, kita putar dari depan ke belakang. Okay. kalau sudah sekarang menghadap kembali ke depan. Ya, nah masih cross leg. Sekarang kita akan ke tangan. Tarik nafas, angka kedua tangan bentuk huruf P. Ya, dan kemudian buang nafas, bawa crosskan di bawah. Kemudian tangan kanan di atas kiri, kanan di atas kiri, dan kemudian kalau bisa kita eagle hand seperti ini. yang tidak bisa, jangan dipaksakan ya. boleh hanya seperti ini saja. Oke. Okay. Nah, kemudian angkat ke atas untuk sikunya. Fokus nafas, bayangkan nafas ditujukan ke arah tulang belikat di belakang yang terbuka. Asalkan dia membuka dan agak rapat, sesuaikan dengan nafas. Jadi konsentrasi, meditasi pada nafas dan gerakan. Oke, okay. kalau sudah perlahan turunkan tangan dan lepaskan kaitannya, ya kita lakukan sisi sebaliknya. Tarik nafas, angkat kedua tangan ke atas. Oke, okay, buka dadanya, kemudian buang nafas sekarang, tangan kiri di atas kanan, dan kemudian kalau bisa, eagle hands position. sesuaikan ya kembali lagi rasakan terutama di area belikat Anda Lagi dan oke, okay, perlahan turunkan dan lepaskan. Ya. Sekarang kita akan lakukan side stretching. Oke, okay, saya akan lakukan dari samping. Berhubung karena ini agak sempit, saya akan peragakan ya, jadi saya akan menghadap agak sedikit ke samping. Nah, jadi gini: untuk side stretching, oke, okay, pastikan dulu kita duduk di tulang duduk ya. Nah, kemudian... Kemudian tarik nafas. Angkat kedua tangan ke atas. Nah, buang nafas. Nah, tangan kanan boleh taruh di lantai. Tangan kiri uh, kita stretch. Tapi pinggul kiri tetap ya. Jadi rasakan stretching. Oke, kita lakukan bersama-sama. silakan. Kalau misalnya agak pusing, boleh baring dulu atau istirahat dulu ya. Jadi ingat jangan dipaksakan. Oke, yang kalau misalnya yang bisa, silakan kita lakukan bersama-sama. Pandangan boleh lihat aja, ingat lehernya rilekskan boleh lihat ke lantai, rasakan sisi tubuh kirinya memanjang. Seiring dengan buang nafas, maka tubuh akan kita stretch semakin memanjang. Good job. Oke, okay, tarik nafas. Angkat kedua tangan sekarang ke atas. Kita lakukan sisi sebaliknya langsung. Buang nafas, taruh tangan kiri. Dan uh, kita stretch. Jangan lupa nafasnya. Rasakan sisi tubuh memacang. Oke, okay. ah, angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas, buang nafas. Ah, rasakan kelegaan. Nah, untuk yang baru kita akan mulai. Sekarang kita ke Cat and Cow. Jadi kedua tangan sejajar kaki, kedua uh, sorry kedua tangan sejajar bahu, ya taruh di kaki sejajar hips ya segiempat. Nah untuk tadi yang kalau merasa pusing, yang pusing boleh silakan ke pose, dorong pinggulnya ke belakang. Nah ini pose ya, kalau merasa pusing. Yang bisa kita akan lanjutkan ke cat and cow. Ya ingat dengarkan tubuh anda. Nah untuk cat and cow ini gini, kita akan buang nafas, lihat ya, tundukkan kepala kemudian perut seperti ditonjok ke atas dan dan pinggulnya dorong ke depan jadi seperti kucing Halloween ya kalau misalnya yang pernah ya buang nafas kemudian waktu tarik nafas dorong pinggul ke belakang ke atas jadi bayangkan tulang punggungnya ke bawah melengkung ke bawah dan pandang menghadap ke depan. Ya, ini dia. Tarik nafas. Buang nafas lagi. Ya Dagu ke arah dada. <gifat> Kemudian perutnya. Bayangkan seperti ditonjok ke atas. Tarik nafas lagi. Perlahan. -lilih. Ya. Bayangkan tulang punggungnya rileks. Dan buang nafas. Uh. Lagi, tarik nafas lagi. Dan buang nafas. Satu kali lagi, tarik nafas dan buang nafas. Nah, kembali ke posisi netral. Sekarang, untuk yang bisa, ya, tangan kiri angkat, ya. Kaki kanan tendang, oke. Saya lihat ya, jadi tangan kiri diangkat, kaki kanan tendang. Kalau yang bisa, oke. Pandangan lihat ke bawah saja ya, lihat ke bawah, dengarkan aba-aba saya. Tarik nafas, rasakan, dorong tangan ke depan, kaki ke belakang. Oke, buang nafas, turunkan tangan dan kaki kembali lagi ke pose seperti tadi. Dagu ke arah dada, perutnya. Ah. Bagus. Sekarang, tarik nafas, ganti, tangan kanan angkat, kaki kiri tendang. Nah, tarik nafas, pandangan masih ke bawah, ya. Buang nafas, taruh kembali tangan dan lututnya ke lantai, dan lakukan cat push lagi dagu ke dada dan perutnya tonjok eh, seperti ditonjok ke atas ya. jadi tulang punggungnya melengkung ke atas kayak pelangi lagi tarik nafas lagi kembali tangan kiri angkat kaki kanan tendang buang nafas turunkan lagi perlahan bukan terpos lagi tundukkan kepala dan perut seperti tonjok ke atas bentuk pelangi lagi dan pinggulnya dorong agak ke depan satu kali lagi tarik nafas kaki kanan sorry kaki kiri tendang tangan kanan bawa ke depan lihat ke bawah saja dan buang nafas turunkan tangan turunkan lutut dan dagu kembali arahkan ke dada untuk tulang punggung bawa ke atas lengkungkan dan dorong pinggul ke depan oke okay, kalau sudah uh kita eh Um, tenang, kita sudah akan memasuki sesi. Masih ada dua pose lagi, ya. Lihat, Untuk pose berikutnya adalah bridge pose atau jembatan. Caranya gimana nih? Jadi, gini ya. Lihat, saya dulu, uh, kita akan lihat ya, tekuk kedua kaki di lantai dan kemudian, ya. Nah, lihat, suatu kita baring, pastikan ujung jari tangan, nah bisa. Menyentuh, tumit kaki. Nah, kalau sudah yakin, tarik nafas, buang nafas, angkat pinggulnya. Nah, seperti ini. Jadi, angkat pinggulnya, tulang punggung, kemudian dada ke arah dagu. Ya? Jadi, bayangkan seperti jembatan, bridge. Uh, jadi, disebut bridge pose satu bandar sana. Siap ya semuanya ya yang bisa ayo kita lakukan bersama-sama tekuk dulu kedua kaki nah sekarang coba make sure ujung jari tangannya ya ujung jari tangannya bisa menyentuh tumit kaki nah, ya kemudian pastikan dadanya terbuka bahunya taruh di lantai Oke, tarik nafas dulu jangan buru-buru tarik nafas Buang nafas, pinggul angkat ya. Kepalanya tetap aja, pinggulnya kalau bisa angkat. Nah, untuk pantatnya diangkat perlahan-lahan. Oke, okay. lain bingung. Saya akan peragakan. Lihat pantat saya terangkat dari lantai. Ya. Ingat, suatu kalau sudah diangkat ke atas pandangan fokus ke atas. Jangan lihat ke kiri ke kanan lagi. Ya. Rasakan di sini bridge pose, jembatan. Bayangkan ini bagaikan seperti sebuah jembatan, ya. Oke, kalau sudah perlahan turunkan jangan dibanting ya. Oke, okay, kita sayangi tubuh kita jangan dibanting, ya kembali taruh di lantai untuk pinggul dan punggungnya bagus sekali ya, good job. Nah untuk yang satu lagi, ini gerakannya gampang banget ya, masih tetap di sini, hanya bedanya adalah kedua kaki kita bawa ke kiri ke kanan bagaikan seperti viper kaca mobil, ketika hujan digerakkan ke kiri ke kanan ya. Ya, untuk pandangan rileks saja ya pandangan rileks saja bawa ke kiri ke kanan Oke. Uh. ingat jangan sampai dijatuhkan <tuh> jangan, jangan terlalu dipaksakan kalau lututnya harus benar-benar keduanya rilekskan saja lakukan semampunya Good job, semuanya. Nah, kalau sudah, di sini boleh luruskan sebentar kakinya, rilekskan tubuhnya, ya. Telapak tangan menghadap ke atas, ya buka menghadap ke atas, taruh di samping, ya bayangkan sekarang konsentrasi tarik nafas. Ini adalah pose terakhir, yaitu kembali ke uh, apa savasana. <tuh> Pastinya relakskan, scan kaki Anda bagian mana yang masih terasa tegang? relakskan. Ya, mulai dari tumit kaki, jari kaki ke arah paha, betis, ke arah lutut. Ya, relakskan pinggulnya juga. Relakskan sekarang jari-jari tangan. Rilekskan terus sampai ke arah siku. Rilekskan dada, bahu. dan Rilekskan punggung Anda. Dan rilekskan kepala. Jangan ada kerutan di antara kedua alis. Jangan ada kerutan di kening. Dan... Oh, jangan lupa senyum. Oke, okay, nafas. Bayangkan kita grounding ke bumi. Ya, Kita memberikan energi ke bumi. Dan rasakan bumi memberikan respon balik dengan memberikan energi positif ke tubuh kita. Energi yang menyembuhkan. Kasih afirmasi positif ke tubuh Anda. Boleh katakan saya sehat, saya bahagia. Sekarang dengarkan apa-apa saya. Ya. tekuk kedua lutut ke arah dada, peluk, peluk, ya, kemudian rocking, rolling ke kiri ke kanan, kembali lagi, berikan pijatan pada tulang punggung. dan jatuhkan ke sisi kanan, jatuhkan kedua kaki. Nah, sekarang tangan kanan taru, jadikan bantalan kepala, taruh di bawah kepala jadikan bantalan. Kedua kaki jatuhkan ke sisi kanan, ya. Kedua kaki jatuhkan ke sisi kanan. Kemudian tangan kiri menekan lantai di depan dada. Oke, okay. kalau sudah yakin untuk bangun kemudian tangan kiri tekan lantai, angkat dada dan kembali ke posisi duduk. Ya, bagus sekali. Ya, jadi kita dari posisi tidur kembali ke duduk dan kembali kita pejamkan mata dulu, tenangkan diri. Kembali kita mulai dengan nafas, kita akhiri dengan sesi nafas kita bersyukur pada Tuhan juga atas anugerah pada hari ini kita bisa melakukan yoga kita dedikasikan latihan ini kepada seluruh teman-teman keluarga kita terutama yang sedang sakit kita kita bayangkan mereka dapat kembali sehat, pulih, berkumpul bersama keluarga. Sekarang, satukan telapak tangan di depan dada, tundukkan kepala, dan buka mata kita akhiri buka tangannya tarik nafas lagi ya tarik nafas buang nafas ah rasakan kelegaan dua kali lagi tarik nafas dan buang nafasnya ah, satu kali lagi tarik nafas lagi dan buang napas. Ah. Oke, okay. terima kasih semuanya. Namaste. Hope you enjoy the yoga. Kembali lagi silakan Pak Sugeng ya. ya. Terima kasih, terima kasih Nadia. Ya. Terima kasih sekali. Terima kasih. Wah, luar biasa. Kita jadi berkeringat sedikit ini. Sama-sama, <laughs> Pak. -sama, <laughs> ya. Saya harap ibu-ibu dan Bapak-bapak bisa menikmati yoga ini dengan baik. Uh, bagi mung, nanti si rekaman ini akan akan kami publish ya, tapi bagi yang yang mau belajar yoga lebih dalam lagi, mungkin bisa menghubungi Kau secara langsung saja silahkan saja <SILAKAN> <SILAKAN> ya. <SILAKAN> baik, ada yang mau ditanyakan Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak semuanya silahkan ini sudah hampir setengah delapan ini. Saya mohon dengan sangat agar agar eh, jadi minggu depan ini ada body scan dua hari, meditasi duduk dua hari dan yoganya dua hari. Jadi yoganya sih sekitar 40 menit ya. 30-40 menit promeditasnya sekitar 20-30 menit cukup seharinya dan ini mohon bisa dipraktekan dengan baik karena ini bukan buat saya bukan buat, bukan buat Laudia tapi buat kita buat masing-masing sendiri ibu-ibu bapak sendiri ibu-ibu dan bapak, bapak sendiri supaya nanti bisa kita menjalani hidup lebih sehat baik jasmani maupun rohani ya Pak Sugeng. Ya, ya, ya, ini kan tadi gerakannya, gerakannya, banyak banget tuh ya jenisnya. Hmm, ya. Kalau mau jalankan sendiri, itu gerakannya harus urut gitu atau boleh rompok uh, Sebaiknya urut, Pak. Habis posisi ini, posisi ini, posisi ya, ini. Ya. Gitu. Secara, secara sistematis sudah diatur, ibu. Oh. Berarti kalau mau repetisi mesti nunggu rekamannya Pak ya. Iya, iya, iya. Tapi kan live time deh. Iya, karena enggak. Nah, ingat tuh Pak, banyak ya, Iya, Iya, yang <laughs> pertama memang aja. Nanti lama-lama oh, ya. akan ingat juga. Saya sudah lama enggak bersila tuh Pak. Hari ini saya bersila enggak ada masalah apa-apa tuh. Bersila. Ya, iya. Saya sudah lama tapi sebenarnya selama ini karena sering bingung. Kalau bangun itu bisa gelap gitu, jadi malas bersila. Tapi hari ini ya karena pelajarannya juga saya coba dah gitu. Ya ternyata nggak ada apa-apa itu, enak-enak aja. Ya ya mantap mantap mantap. Terima kasih, terima kasih. Ya yuk yuk ya. ya, ya. <laughs> Sugeng, naik ada apa yang disampaikan? Ya, Pak Sugeng. Gerakannya ya. banyak, nih jadi rekamannya mesti. Ya nanti segera saya Budi deh. Jadi, itu, itu ya. mohon diikutin ya, karena itu memang sudah desain secara sistematis ya, gerakan-gerakannya itu. Jadi harus ikut sesuai sama itunya ya. siap Oke, ada lagi ya? Izin nanya, Pak, Pak Sugeng. Ya, halo. Ya, izin. Iya, ya, izin tanya. Ya. Idealnya, ya. kalau ya. kita ya putus-putus, Ibu. putus Kelihatannya fras nih. Saya permisi dulu ya. Oke, selamat selamat malam. Bu <laughs> ya. dulu ya, oke. Okay. Ya, ya, silakan selamat ya. istirahat. Ya, ya. <coughs> nah, baik. Tadi Bu Fitri Iya, maaf terputus, nah, terputus Pak? Terputus ya? Bisa dilanjutkan Iya, ya, idealnya kalau kita yoga itu pagi, siang, sore atau malam. Karena tadi enak sekali pas coba gerakin tulang-tulangnya rasanya wah nikmat sekali. Iya, ya, ya pagi ya. bangun juga enak, Bu. Mau tidur juga enak. Sarapan dulu atau enggak, Pak? Kalau <laughs> <laughs> puasa dia enggak punya sarapan. Itu itu gulanya biar dibakar dulu, Pak. Wah. Tadi saya pagi-pagi setengah enam udah makan telur satu sama minum kopi. <laughs> <gaduh. Jam <gaduh> enam biasa makan apa telur satu. satu. Malah, gapa satu, telur telur satu kopi, gitu. jadi satu telur. Memang apa <gaduh> pagi saya cuma telur aja pas sama kopi. Nggak ada yang lain. Oh gitu? Iya. Telur satu, satu telur bus? Satu telur saya kopi apa pakai daun kelor. kelor. Hmm. Telur hmm. satu Wesh. telur sama ngopi Udah, itu aja. Jam, jam, nih, jam, dia jam, dia Jaro, sebenarnya jam tujuan sih harusnya terbaiknya, tapi saya nggak tahan. Karena saya jam 4 sudah bangun. ah Tapi ya jam ibu. jam setengah 10, jam 10, sekarang gue udah tidur. Telur -telor yang bagus berapa tuh, Pak? Kalau saya soalnya 2 sama jagung 1. Kole kolesterol ya? Kalau nggak ada kolesterol, saya satu hari 5 telur. Oh. Oh. Jadi pagi itu oh, di yang dikopiak sama kelor 1, yang direbus 4. Jadi jam 7, setengah 7, kadang kalau nggak ada nggak ada kegiatan begini, karena kalau olah nafas itu bikin lapar banget, jadi saya makanya makan telur dulu satu. Kalau nggak ada kegiatan begini, malah jam 7, sarapan pertama. Telur satu, kopi. Jam setengah 10, jam 10, sarapan lagi. Yang kedua, telur lagi. Nah, <laughs> ya, kadang kayak aderai. Kayak kacang almond, kacang mitih. Kayak aderai, Pak. Aderai 70 malah telurnya sehari-hari. Nah, kalau nggak ada masalah kolesterol, nggak masalah ya? Kalau ada yang ada orang yang sensitif kolesterol nanti meroket kolesterol. Saya makan lima. Teman saya juga ada yang sampai dua puluh gitu. Saya selama ini dengan lima itu ya kan Yang penting kan kenyang gitu ya. Makan protein kan kenyang. Makan siang yeah. ya sayur satu mangkok. Lalu lauknya apa yang dimasak di dapur ya saya makan mau ikan mau ayam telur lagi satu rebus. Yang rebus karena rebusnya kan pad gitu ya. Sore jam tiga jam empat saatnya ngopi kedua atau snack gitu ya telur lagi telur rebus <tuk> nasi kemana pergi bawa ya telur nasi rebus juga, nasi goreng pakai telur juga nanti tapi saya nggak makan nasi nggak <tuk> makan bakmi nggak makan roti <tuk> jadi kalau saya kemana <tuk> pergi nih kayak minggu ini sebentar lagi kan saya ke Bekasi sana ya saya bawa telur aja kalau misalnya dibawa ke ruangan longs gitu ya lalu ditawari roti dibawa ditawari makanan-makanan gitu ya saya keluarin bungkusan saya telur <tuk> <tuk> <tuk> telurnya mateng apa setengah mateng Ma saya mateng rebus telur rebus mateng, mateng karena mateng, kalau setengah betul. mateng dibawa pergi susah tapi kalau yang di rumah agak setengah mateng dulu saya sering ini apa namanya sebelum pindah telur itu dulu pisang rebus ubi rebus singkong rebus tapi belakangan kan uh, gula saya kayak kembali ke 200-an gitu ya lalu sekarang ini kan saya lagi coba supaya kembali turun dan mm, turun yeah. sih, sekarang gula saya bangun tidur pasti seratusan, habis makan 120, tapi memang karbonnya dikurangin, dikurangi banyak sekali. Ya, mm. Cuma dari sayur roh aja, lalu obat, dulunya satu hari 4 butir, ya sekarang cuma satu butir masih masih saya minum. Kalau kecuali di atas 100, kalau di bawah 100, bangun tidur saya nggak minum. Mm. Oh, Pak. Jadi kayaknya, itu, itu, itu. kayaknya udah bisa mulai bertahap lepas obat. Tapi saya nggak berani nekat dalam mati banyak juga teman-teman saya langsung pada lepas itu. Ya. Saya kalau kalau bangun tidur di atas 120 aja saya minum satu. Tapi siang mal hmm. apa malam udah nggak minum. Hmm. Jadi ya uh, di saya atur atur gitu kok, ya. Hmm kalau masa tua bisa lepas obat kan makanya ini semangat lagi semangat ikut kesehatan ikut begitu Pak Sugeng nawarin ini kan Wah gabung-gabung juga deh ilmu apalagi nih <laughs> jadi itu bim Hof saya ikuti buteko tak lihat-lihat ya, ya. tapi saya yang saya ikuti beneran yang yang bim Hof yang pernafasan ya iya ya, ya, ya. nggak nggak mengarah ke meditasi betul-betul nafas aja pokoknya udah gitu tapi pakai kalau udah kelas lanjutan Tadi ada gerakan-gerakan juga, kayak gerakan-gerakan yang ini, malah kadang-kadang ya ini, Pak. kayak gitu Oh, saya enggak ngecek saturasi, Satu, tapi yang ya. saya teks ini mau tunjukin. Oh, oh pH 7,1 nggak terlalu tinggi berarti. Saturasi saya nggak pasang nih. Biasanya saya pakai baterainya mungkin mesti beli lagi. Saya biasanya kalau kegiatan kayak gini, saya pasang saturasi. <laughs> hebat loh, bener-bener. Nafas itu ternyata ya mau metode apa aja, saturasinya 100 tuh. Ngaruh ya, Ngaruh ya, hebat ya. Tapi kayak yang metode Wim Hof, yang Mobi, nah, yang boteko nah, yang metode ini, meditasi itu, gitu. Saturasi saya naik langsung. Hebat ya. Dan pH-nya itu saya selalu ukur. Ini, nih, nih. karena saya makannya nih, ini saya tadi sempat sebentar ke toilet. Ini gelas khusus ya pH air seni tak tulisin begitu, ini pH meternya. Jadi habis kegiatan tes, bangun tidur tes. <tis> saya juga saya juga gulanya tinggi, Pak, 200-an lah, 220 gitu. Okay. Tapi saya selama ini enggak pernah mantang apa-apa, makan tetap kebiasaan. Hmm. Tapi gula, Ruh, gula, gula bangun tidur yang ngetesnya ya? Oh, habis makan. Waktu. Iya. Oh, kalau nah. abis makan, emang tinggi. Pak, orang-orang sehat aja. Kalau abis makan, bisa delapan puluh, tapi habis tidur juga 180 an oh, Kalau 180. saya, biasanya ngetesnya pagi aja, bangun tidur itu kan yeah. kayak gula puasa ya. Indikator uh -huh. saya itu bangun tidur karena kalau abis makan gini, orang misalnya bangun tidur atau gula puasa, kalau kita makan terakhir jam sore pagi hari itu kan bisa disebut kayak gula puasa katakanlah 110 lah gitu ya. Hmm. Orang sehat paling 90 80 bisa kalau yang bukan diabetes, Nah, terus kita makan bareng-bareng. dua jam kemudian mungkin kita akan sama sekitar 200-an. Yang sehat juga enggak yeah. diabet juga 180. Bedanya, nah, kita misalnya sebelumnya 100 lalu makan. dua jam kemudian kita sama-sama 200 gitu ya. Lalu jangan ngemil apa-apa. <laughs> dua jam lagi. Nah, itu dia nanti bedanya di situ. Yang sehat dua jam lagi balik ke 100. Dia yeah. turun lagi yang insulinnya enggak banyak, nggak ya, turun-turun. Ya. Terus saya <laughs> nah, itu ke saya tuh ada hakim uh, dia dari umur 35 udah kena diabetes sampai sekarang pun dia umur 75. Dia iya, ya, sehat. Rumusnya siapa Ya makan apa aja nggak ya. jadi masalah dia katanya yang penting senang aja ya. gitu <laughs> gitu. Ibu Hebat. saya juga ini Pak, ibu saya 30 umur 35 udah suntik insulin. Dan beliau dulu dipanggil Tuhan umur 84, ya cukup dan terakhir-terakhirnya juga nggak pakai cuci darah, ya minum obat juga obat-obat sekarang ini sebenarnya teknologinya bagus kok kayak ada time release ya kayak S kayak vitamin C dulu kan bikin lambung apa bisa mual ya bisa lambung tapi vitamin C yang baru kayak S3C atau yang XR teknologi XR itu kan ada time release dia dilepasnya tarutnya pelan-pelan obat-obat diabetes obat kolesterol dalam juga ada yang teknologi udah seperti itu jadi aman buat ginjal aman buat nah, ginjal ya. yang penting gulanya terkendali jadi saya kemarin ngobrol sama dokter yang rusak ginjal harus cuci darah itu bukan bukan minum obat rusak ginjal gula yang tinggi itu yang ya, rusak semuanya. ginjal oh, oh, <laughs> jadi, iya, iya. jadi minum oh. aja obat itu nggak <laughs> apa-apa gitu <laughs> cuma ya, ya. saya emang ya ini niat niat banget untuk lepas obat tapi ya pelan pelan tak lepas satu satu ya, gitu, ya. gitu bisa tadi ngetes bilang ya seratus tapi kayaknya gerakan tadi bagus itu untuk ya, ya. ini berkeringet ya iya dan bertinget. makin makin sehat lah semuanya dilakuin dicoba berusaha gitu ya amin ya. Ya. Ya. oke sih lah sehat tetap sehat, sehat selalu ya. terima kasih pak Sugeng sama-sama ya. Semuanya, Pak semuanya. apa tadi? Pak Pak oh, oh, Sudah, sudah, sudah left, gak, Pak? ada ya, ya. perlu ya. Ya. Ya, oh. terima kasih sekali sih sudah membantu kami, membantu kita semuanya. <laughs> Untuk ngasih itu. Tapi saya juga, tapi adik-adik adik saya pagi ini nggak ikut tuh. Adik saya ikut tuh. Bututi itu adik saya, Pak. Oh, oh iya tuh. Yang, yang Bogor itu oh. ya, Bututi Bogor. Itu karena yeah, dia ya. Gulanya tadinya 280, 270, lalu tak ajak ikut olah nafas, belum, belum yang meditasi ini ya, Ajak olah nafas tiap hari gitu. Kemarin dia tes bangun tidur 88. puluh Iya, kalau siang 180, gitu banyak. Tadinya dua an Wah dia ah. semangat. Ada lagi nih jadis baru sambil lagi itu. <laughs> ikut ikut. Nah, iya iya iya, bagus lah. Kesehatan pak mantap. Iya, iya, enggak ada efek samping kan kalau ini. Iya. tahu, uh, kata pelan teman bisa bisa meng- efek depan adanya. Ya. <laughs> selamat Minggu, selamat Minggu. Ya, Oke, okay. ya. Baik, Ibu-ibu semuanya ya. Ibu -ibu, terima ya. Terima kasih semuanya Ibu-ibu Bapak-bapak semuanya. Uh, selamat berhari Minggu, semoga semuanya bahagia. Ayo, Bapak. Ya. Hai. Terima kasih, Pak Sugeng. Terima kasih, Pak Terima kasih, Pak Terima kasih, Terima kasih, Terima